guys, hari ini kita mau kemana? Mau ke Singa Raja, kita trip ke Singa Raja Singa Raja gak, gak sih? Itu sama! Kita, awesome. kita mau ke waterfall, aling-aling waterfall Tapi, ya ada tapi Gimana rasanya? Kalau rasanya mendaki tuh capek Nah, jadi tergantung nah, kita naruh uh, pijakan. Terus biasa uh, kan geser itu kan karena gak, gak bukan datar gitu loh tempatnya, kayak batu-batu, si pasir segala macam <tuk> ada yang pegangan gitu. Pegangan, pegangan pegangan. Kayak emang pure uh, gunung gitu atau ada kayak tangga, kayak apa, kayak... tangga di gunung, <tuk> Kak. Please. Tapi menurutku susahan turun dari gundung daripada naik ke gunung. Karena licinnya Satu licin, dua curap Enggak mau ke Salah banget It's good though tuh, aku mau ke tinggal Oke, okay, kita ada di shortcut lima Oh, guys ya, ya. Um. shortcut file. Hai Halo teman-teman, kita akhirnya udah sampai di Mana ring Aling Waterfall. Tapi kita harus uh, trekking, trekking selama berapa, Mas? Berapa? lebih uh, 30 menit lah tiga puluh tiga puluh menit jalan kaki untuk ke waterfornya ah, kuat enggak ya mm. kuat makanya kan ambil medium trekking ya iya uh, tapi kita bisa minta yang shortcut enggak? ini yang shortcut dah jadi baru jalan sebentar kita udah stop ga princess stop. ini mau pipes wow look at that and going just light in that place nananana kalau lompat saya skip katanya berani kalau lompat aku tidak ya mbak <laughs> yay keren yay permisi permisi Film itu ya, heeh, seru nggak? Seru nggak? Seru, iye! Jalannya Wah, sejuk juga di sini. Aduh, iya, oh. yeah. <laughs> kita tadi jatuh ke sini aja tuh dua jam. man. kata udah lebih aku atau dari, kurang? Aku dari rumah tuh jam setengah 12. nyampe rumah, tapi nah, jam 12 belas sih ya, heeh janjinya jam 10 karena jadi ya tolong <laughs> itu bukan kesalahan oke tenang-tenang oke wow iya karena buah-buahnya ya iya yeah. ya timid yeah. Lihat airnya Dari bawah. Udah Si berapa lama, Pak? Ini udah oh. 7 menitan lah. kita dengerin kata bapaknya kalau bohong. <laughs> Aduh. Lihat tuh. Tadi kita dari bawah sana. Dan hujan. Oh. Uh. Istirahat dulu. Biar gak mati, lihat dong. Oh my god, guys, sekarang kita lagi di air terjun dan ya, dicontohin guide kita... Guide kita... Awesome ah! oke, okay, guys, kita... oke, guys, kita... oke, guys, kita... Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. No! Akan. Uh, okay, duluan, Tadi tuh kita... oke, guys, kita... oke, guys, kita... oke, kita... nge-vlog karena hujan deras banget. Anda. Oh, jadi tulisannya itu. Kamu menantangku. Oke, okay. aku nggak berani. adventure kita tapi kita jarang ngevlog tadi soalnya hujan deras banget ini rambut kita masih basah kita ganti baju basahnya gara-gara berenang ya <laughs> berenang gara-gara kehujanan juga sih iya, kalau gitu rugi ya see you next time